watak nenpon. Dalam kitab Primbon Jawa, orang-orang yang lahir dengan weton nenpon memiliki watak mirip arah bodeng dan demak kanduruan. Artinya, orang tersebut memiliki sifat keras hati dan angku yang sangat tinggi. Di mana sifat atau watak tersebut sudah menjadi bawaan orang tersebut. Segi. Kecil, jadi akan sangat susah untuk dihilangkan Hal tersebut membuat mereka sangat susah untuk dihasut Atau susah dimanfaatkan oleh orang lain Karena mereka tidak suka untuk didiktik Maksudnya ketika orang tersebut sedang berdiskusi Atau sedang mengambil pendapat.